Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan ISD sahabat yatim dan duafa mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang telah berkecimpung dan membantu program kami untuk membantu beberapa anak-anak yatim dan duafa kami dan hasil lapangannya ataupun yang terrealisasi akan disampaikan kepada Bendara kami. Baik, sedikit kami rangkumkan kegiatan kami Donasi yang terkumpul sebanyak 21 juta Dan Anak-anak yang terdata di Sahabat Yatim dan Duafa Sebanyak 112 anak Di antaranya 20 anak kita bawa Belanja baju lebaran Beserta dapat sembako Dan parsel 92 anak kita langsung Antarkan thr nya door to door Ke rumah, ke rumah. Mungkin itu saja dari saya, sebagai aku Bendahara, Sahabat Etim dan Bapak. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat para donatur. Semoga menjadi amal jariah untuk para donatur dan berkah dunia akhir. Amin. Amin. Amin. Amin. Sahabat dan kami